lima suratmu telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi oh kau bertanya padaku kapan Sholat di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti saat bersama dirimu semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya. dalam pelukmu dan belai lembut kasihmu takkan ku lupa selamanya saat kau ada di sisiku semua kata rindumu Dari dua yang terpandang Ah, susah